警備隊長官 が検討。 Bang, kenapa kemarin gak update video? Bang, oke, okay, gua demam kemarin itu demam, dan sekarang masih belum pulih total, ya, belum pulih total. Ya, semoga saja demam biasa, ya, semoga sajalah mudah-mudahan, lah ya, ya, kalian juga jaga kesehatan masing-masing di rumah, ya, selalu cuci tangan dan pakai masker, jangan suka ngumpul-ngumpul, ya, dan intinya, ya, ikutilah protokol kesehatan, ya, supaya minimalisir lah ya, meminimalisir kejadian hal seperti itu. Oke, di sini uh, gua cuman menginformasikan kepada kalian kalau di sini ada event rerun ya, event rerun dan satu hal lagi ini ada fitur baru ya di sini ya di server IN ini. Sorry ya, gua sedikit suara gua agak sedikit serak ini yang dimana itu ada fitur zoom cuy nah akhirnya fitur zoom sudah secepat ini ya waduh ini server in ini yoster uh, ini I'm speed ya I'm speed oke okay, caranya itu dimana mana sih gua lupa cuy oh iya gua baru ingat ada di sini ya sorry kalau gua pilek. nah di sini adjust position dan disitu kalian bisa perbesar dan kalian bisa melihat paha jika kalian fetis paha kalian bisa melihat ini berpuas-puas lah ya gua menunggu unik tes ini ya <laughs> menunggu unik tes dong kalau ada surter, surter ya ya sesuai selera masing-masing lah ya ya ampun gua sakit-sakit begini masih sempat-sempatnya kayak begini ya nah kita begini saja Nah selain itu di sini gua juga sudah jelasin juga ini di video sebelumnya ya. Tapi di server CN itu yang dimana gua sudah ada bilang kalau kalian sudah menyelesaikan atau sudah uh, menyelesaikan semua stack ini, kalian tidak akan mendapat uh, originate lagi, melainkan kalian mendapat retro ya yang ada di sini nih, sertifikat uh, retro di sini. Nah, ini nih gua kan kemarin kan sudah kelar. Nah, ini gua sam baru sampai di sini. Itu dikarenakan operator gua itu masih low level ya, under level. Ditambah lagi itu gua masih buta itu. nggak tahu dengan game ini ya, masih nggak tahu menanggung itu dengan game ini. Masih newbie lah istilahnya ya. Masih buta ya. Jadi mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Gua nggak perlu panjang lebar. Dan selain itu ada juga itu nanti gua denger-dengar juga itu di server mana itu? Di server Jepang itu sudah menginformasikan sudah mengumumkan kalau mereka akan siap untuk event first anniversary. Ya jadi berarti kalau di Jepang sudah bentar lagi mau first anniversary, berarti di IN enggak lama lagi itu ya. Oke, okay? terima kasih atas infonya. Dan di sini katanya ini ada banner. Nah banner si biswak dan Chief ini juga ada di sini. yang mana itu biasa CC Blade itu seharusnya dipindahkan di sini. Berarti join operation nanti di CC Blade itu nanti ya. Nah setelah itu karena kita sudah memiliki uh, siapa namanya siapa sih tadi ya ini tulisan besar masih nggak nampak. Oke, okay. kita nggak perlu lagi. Setelah itu, di sini ada lagi, cuy. Silver S dan Exo ya, Exo bisa dapat dibeli di sini. Dan selain itu, oh bukan di sini ya, gua kira ini Chen, cuy. Berarti Chen itu di server CN ya, gua lupa, cuy. <laughs> Ya mungkin hanya itu saja dari video kali ini Jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini Supaya stuck eh supaya tidak stuck Dan beri like juga video ini jika kalian suka Dan gue berpesan kepada kalian jaga kesehatan masing-masing ya Jaga kesehatan masing-masing supaya sehat semua Kita senang anda juga senang ya Oke terima kasih dan mungkin ini gua nggak perlu lah, kali ya. Dan ini mungkin gua nggak perlu. Silahkan komentar aja di bawah. Gua pun juga nggak maksain juga ini. Ini masih belum fit, belum sembuh total. Ini gua, ini semoga saja demam biasa ya. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Oke okay guys, di sini gua lupa bahwa ini channel nya ini. Bakal hadir itu uh, apa namanya update selanjutnya gua pikir itu di server CN itu ya ternyata server sini beneran ya gua sepertinya bakal hilaf ini ya bakal hilaf dong kita langsung 10 kali pula aja oke okay. wadah oh, in innya juga ya oke okay, kita hit han ya dua puluh ribu ya allah please lah, walaupun gua sudah tahu ini bakal bisa dibeli di shop pakai serti kuning Yang mana mau lagi lah. ini gua udah ngincar dari awal loh, <laughs> sampai skinnya itu udah berdebu itu. beres sorry ya, ini suara gua masih, uh, suara gua masih kecil, agak sedikit mampet gitu ya, masih belum sehat masih. oke okay, langsung saja please lah. oke okay, beres suaranya bos. come on, art like, come on please lah, Chen please, come on Chen dan di sini kita sudah dua kali dua kali, dan banner sebelahnya yang Chen dengan, siapa itu? eh, bukan Chen, yang EXO dengan Silver S. oke, okay, langsung saja Bismillah Bismillah please, come on are you here? Apa tuh? Oh, apakah ini? Gua sudah tahu ini. Seharusnya ini banner PT red eh, seharusnya gua tunggu saja ini di banner si Pentem ya. Gua udah tahu. <laughs> gua udah tahu. Tapi ya sudahlah. Berharap double ya. Double bintang enam, sakit-sakit begini satu ya di tengah-tengah. Siapa? Please, come on! Ini gua lagi sakit-sakit, Yuk Please, come on! Itu ada satu bintang, lima. eh tiga bintang lima. Blue poison, terima kasih dapat poten. Kalau saya ini parah sih. Dulu, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kenapa oh, oh, oh, fix, harus beli itu change shop itu ya, di CRT nanti itu. Kalau nggak salah itu first anniversary lah. Pokoknya sekitaran dekat first anniversary itu ya. Ya kalau Yoster nggak berubah-ubah lagi ya jadwalnya ya. Terima kasih.